gusti Allah ingkang moho las moho asih sejati Pujolan bucolan amung Allah ingkang darbeni Gusti nek jagat Semantan Namon, beberapa hal yang okay. akan pada Bali. Bismillah, He. alhamdulillah, wa salatu ala rasulillah, saudina, wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa wa man tabi'ahubah ilaillahu yaumil qiyamah, wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadirat Al-Mukaromin, Al-Mukaromin, Sadrun Bapak Kyai, Bapak Alim, ulama stoyang, satu huruf dinormatan. Dinangkung, Wontan pun, al Al-Mukarom, Bapak Kyai Jairil, Bapak Kyai Abdullah, Salaku 2000, 3000, Ranting 3000, Desa 4000, Bapak 4000, Ajit Aziz, Bapak 4000, 4000, Su Bapak 4000, Stoljoinkan Allah hormati dan poro imam masjid imam musola sebiasa purwa tadi Uki Ingkang kita hormati, terkena pengurus ranting NU, ranting kegiatan wasuriatang Stoljoke mawon Uki kita hormati, para bapak, para ibu, Sadayana, Uki, Anukusim Koreng kita hormati. Alhamdulillah, mengukir persesarangan, mengucapkan ralstah syaktur, menerima segalanya untuk Allah Taala, kanti limbahan Taufik Hidayah inayah fitulung data kita bihaulina Ayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim sehingga dalam lalu menikau kita Saggit Mangkempal Manunggal Ponten Majlis Ingkang Minurya Menikau konten Musrola Al-Hijrah Dusun Kayu Mati Tubuh Sehingga sesarangan InsyaAllah wa'u doa kalian tahlil Mudah-mudahan sebuah penyihunan kita Ipun ijabah ibu Allah Ta'ala, Allahumma amin ya robbal 'Alamin. tambahipun rahmat salam Allah. Mubyo salam ibu, konju konjo kita Nabi agung Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Bukit rumah tempur keluarga dan sahabat ibu, langsung tidak terkecuali kita semua, mugi-mugi saestu tuh. Datuk Sumat benjang ninggang binjang. Yomil akhir, pantes nabi syafaat ibu, rumah. Amin ya allah, alami. Koro secara kulo setuju, mati. Mm menghormati. -hmm. Kape menungso urip niku mesti ihuleti selamat. Gimana pakai? Mm -hmm. Nang dunia ya kepingin selamat, tengah syarat mau Senajan niku tiang elek awon, ya nang dunia masih kepingin pengen selamat. Untung saya umpampe pambi wonten tiang jatuh semalim kita kita kepengen kecekel polisi apa kepengen selamat, mesti kepengen selamat, sejahat apapun manusia mesti tenggur dunia kepengen selamat. pertama mana ini musim saya yang nunggur dunia selamat, nang akhirat yang selamat. terus pun di itu men, Allah urip yang dunia selamat, nang akhirat selamat ada tiga hal harus kita pegang. kita pun apal kabeh Ridho bilahi Rabb wa bil Islamidina wa bimuhammadin Nabiya wa Rasul. Niki harus kita pegang. Yang pertama, Ridho bilahi Rabb. Ngerasa diri kita Ridho seneng ngakuni Gusti Allah niku pangeranku. Yang pertama, kita mengakui negtusi Allah niku pangeranku. Allah yang Maha Segalanya, Gusti Ingang Sampun, Nyukupi Datang Kebutuhan Kita. Tuhan yang selalu kita cari. Tuhan yang kita menjadi tujuan hidup kita. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seorang anak tujuan, apapun, kita menuju siapa, tidak ada tujuan apapun, apa yang kita sejak lama sudah illallah. Lah Allah. Insyaallah menawi kita berpegang teguh pada hati kita iman yakin datang Allah Subhanahu wa taala. Sebab wonten yang ngaku Tuhan Gusti Allah, yang ngaku Tuhan seliyane Gusti Allah. Muke sing boten dadi, konten yang mengaku Tuhannya tiga, Apa trinitas apa tri jadi <tuh> ya <tuh -tuh, tiga ini ada ada tiga kesatuan tiga menjadi satu ada saya buat Tuhan bapak baru Kudus ada Tuhan lagi menjadi satu menjadi tuhan Allah ada orang-orang Hindu ada apa ada dewa siwa dewa Wisnu dewa Brahma menunggal menjadi tuhan yang maha esa. Tapi kita umat Muslim umat Islam Tuhan Yang Maha Esa ya hanya satu-satunya, gini itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. harus yakin, gitu. gitu. kalau kita sering merengwakan cerita-cerita perwayangan, Sun Sunan Kalijogo mengenalkan Islam dakwah melalui media wayang. Sebab kenapa? Media wayang Sri ini diadopsi dari cerita India atau gunung di dari Himalaya. Ada cerita sing paling mengenai sing nomderek, cerita Mahabharata, yaitu eh, dari dua penguasa besar ada Kurawa dan Pandawa. Maka wonton balis cerita sing Bantuan tua konten cerita Rama ini tinggi diadopsi. Karena apa? Ketika Sunan Kanjeng Kali Jogoniku mengenalkan Budaya perwayangan, cerita wayang ini nyambung kali ceritanya tiang-tiang ini, Hindu. Nyambung kali tiang Hindu, kenapa? Hindu juga mengakui ada budaya di sini, ada yang namanya barata Yuda atau disebut dengan Pandawa dan Kurawa. Hanya diambil tokoh-tokohnya ini supaya apa? Menmongmong itu bisa tertarik, eh jebulan Sing digawang nanggaling Kanjeng jen, jen, Sunan pada karungnya sehingga orang itu tertarik disimpulkan dengan media visual wayang. Niki, niki akidah yang itu supaya Pak Men gampang diterima oleh penduduk asli Indonesia khususnya tentang tanah Jawa. Karena apa? Tentang Jawa itu Indonesia ini sedari yang merdeka ratusan tahun yang lalu ini sudah menjadi negara yang sangat besar sudah memiliki budaya yang kuat dan budaya yang sangat besar ini Indonesia atau Pulau Jawa jadi tidaklah mudah memasukkan Islam apalagi kalau perangan diurawani sejarah panjenengan zaman SD masih kemutan konten sejarah yang paling eh, lopo, menjadi petung tanah Jawa ketika menjadi kerajaan Majapahit Maja ada yang ini Patih Gajah Mada. Gajah Mada itu kalau dulu Indonesia merdeka tuntutannya adalah Nusantara, ASEAN enteng. Sama yang Mongol juga terjadi Gajah Mada, ini itu sangat luar biasa. Artinya bahwa Indonesia ini, Jawa khususnya sudah menjadi negara yang besar dan menjadi peradaban yang sangat besar. Sehingga bagaimana caranya Islam masuk di Indonesia khususnya dengan Jawa, supaya tanpa ada perlawanan, tanpa ada perubahan darah. Sesuai dengan eh, akidahnya, kok, Islam rahmatan lil alamin, tanpa ada menyalah nyalakan dengan siapa apa itu menantang budaya di Indonesia ya hancur. Maka Sunan Kalijaga dengan kearifannya itu mengenalkan tentang tauhid la ilaha illallah melalui media wayah sejarah ini digambar di gambar wayang itu menungso napi digambar miring menungso ginambar miring ginaryo tepo palupi Bila ini digambar miring kanggo gue tepo palupi, gue contoh mana sing apik, ini sing awon jadi ini menungso kalau nyontoh mana sing apik ini sing elek, niku kalau nyontoh Ambillah kisah-kisah cerita yang baik, sing elekton di tinggalkan. Bulan ini, diberi pengantar, manung so ki nambar, miring, manung so di gambar, miring, manung so ne gepeng kepeng, anggaran berusaha kepeng mati apa huruf mati. Fungsional gejaga itu lebih jenius, lebih pintar, boleh gambar. Orang menuju wujudnya manusia utuh, ning manung so wis di kepeng. Nah, ya orang apa suara bisa urip pasti mati. Nikmula, Nikmula, gendang Nikmula, Nikmula, Nikmula, apa, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, mengenalkan bagaimana kemudian gamelan. Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, Nikmula, mau <mulipa> lepet mau jenang, mau lepet mau jenang, mau lepet mau jenang, nge neketan, nge neketan, wedang, bening-beningan, gamelannya orang di, apa, gamelan apa, panayagan orang dibagi wedang-wedang, jadi mulai nabui, mau lepet mau jenang, mau lepet mau jenang, jadi kira media supaya masuk, ketika orang itu tertarik, begitu orang nonton gamelan, nonton wayang, kon bayar, bayar napa? orang usah bayar karo duit, Kon ucapan kalimah saya. Maka ditanya kalimat saya tadi, dan melihatlah tadi, kalo syahadat, syahadat, ashadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna, muhammadar, rasulullah. Ini kan sudah masuk, berarti dimasuki, sudah kalimat pokit, orang itu masuk is Islam. Kemudian kon pada wisu, orang ngomong wudhu, bang, zaman yang wudhu, siapa yang Melayu, is pada wisu, Rauh isu, rawublah, coba cara caranya gitu, itu masuklah budaya-budaya Islam, budaya Jawa dengan apa mengubah eh, cerita yang ada di dalamnya dimasuki dengan nafas-nafas is, nafas Islam yang dulu mengenal dengan masalah dewa-dewa dewa-dewa, tengeriku onteng yang namanya Sang Wenang sang yang menang ini sinten, sang yang menang, sing maha wenang segala-galanya fi'lu kuli awtarkuhu, gini ku Allah subhanahu wa ta'ala orang langsung ku dunyum bagus si ya Allah, ya orang kenal kau oh, sudah punya Tuhan sendiri Akhirnya, dengan cara apa? Sang yang menang, niku sang yang sing mega menang, menang gawe, menang orang Gawai menang mati nih wong, menang uripakan wong, guling gawe rezeki, wong narik rezeki, niku sang yang menang, higiku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu arifnya Sunan Kalijogo memasukkan ajaran Islam di Indonesia, orang rasa sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita, subadu dua Kang Aring Mekah pengaruh pesawat bayar sangang jam bisa kita mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikilah radhi tu billah hi robba yang kedua wabil islami dina kita ridho yakin seneng naik agamaku ku agama is agama islam kenapa harus islam Kang Agusya Allah pun mengedikakan Ya ayuhalladzina amamu Ya ayuhalladzina amamu itaqulloha'u tuqotih Walatamu tunna illa wa antum muslimun Nah kalau nonton wanti-wanti Walatamu tunna Aja ngasih pisang-pinsang sirom mati Aja ngasih mati pokoknya Aja ngasih mati kecuali esih Memeluk agama Islam Mauderalkan tangbah Yaya Abdullah ya kenapa kita harus hitam sebelumnya siapa ini lah seorang yang kenceng aja ngasih ucul. ini ku la ilaha illallah ini ku modal pertama modal pertama selamat yakin ku sallallahu dia ini muslim Islam. Jadi modal islam insyaallah selamat ku luk umati jannah illa man abad kabeh umat umbasuk melabung suarga melabung suarga KB umat Islam, umat kanji nabi Besok melebung suar Mending suarga pemilih Senggudu suarga rekayung Warga, jadi kita Meluk Islam, besok corok Kanji nabi, KB Wong Islam melebung suar Suarga alham Alhamdulillah penting asal Sila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Arti aja ucul, tekan ninggal Yakin melebung suar Melebung suarga Nikilah agama Islam, yang kedua ketiga Wabi Muhammadin Nabi wa Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasul dulu yakin kita punya Nabi, punya Rasul Gini panutan kita, kanjeng Nabi aku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Nabi ini ku nanti cerita Tapi takon ini, nanti beja umatku Ya gue besok umat, si baik-baik iman umatku, ya gue imannya wong sing ora menangi aku, tapi iman maring aku. Bukul kancing nabi, lo kulo sing menangin jenengan, masa imannya kalah, iman kuat sebab menangi bareng karo aku. Bisa ngaji langsung karo aku. Lo malaikat, malaikat sing gantinya sebagaimana juga kan wahyu maring aku, yakin imannya itu sudah kuat tapi besok anak umat semua orang menangiku belas orang menangis sampean tapi iman, itulah iman yang terbaik umatku lho pung diniku kanji nabi Wong indonesia pung purwadadi kayu mati langgi tembok eh. jenangan menangis kanji nabi menangis sahabat muridnya sahabat tabi'in tabi'in wakteng lakwa siki yakin iman jenengan dengan iman ini karena ngajak Nabi nikilah iman yang terbalik menurut kanjeng Nabi Alhamdulillah kayu mati duku singurang hati sapa-sapa ukur jerekiya ini oke manut pokoknya masuk Islam cekelan ngandel naik kanjeng Nabi niku bang, apa Nabi kul Nabi kita semua niku iman yang terbaik Alhamdulillah bulan aja nggak seujung, insya Allah besok melebaran bareng kalian kanjeng Kalian kancik Nabi, apa malih islam medit Luang oh, tapi Nonton Rukun Islam nonton binten Yung Yung oh, Ngomong kondur ya Rukun Islam nonton binten Rukun Islam nonton Bapad Ya Bapad mau ngehaji kan repot <gay> Rukun Islam nike nonton gang kang sal. Niki monggo kita lengkapi. Yang pertama syahadat pun, allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing nomor kali niku salat. Nomor tiga, zakat, nomor sekawan puasa, nomor lima, haji. Nek kepengin ngapal nek pengin ngapalna kepenak nang ngapalaken pengen ke disingkat lukat parso maji. Apal Jidat, rolat, lukat, patso, maji. Jidat, cici, sahadat. Rolat, loro, solat, lukat, telu, zakat, patso, papat, goso, maji, lima haji. Singkatannya, jidat, rolat, lukat, patso, maji. Kan kebenang Sahadat pun. Dan yang kedua adalah solat. Solat niki menjadi ladang kita selamat tengah akhir, tengah akhir. Isya kenangan belum mawon juga kita. Rasanya jawab. Besok nangaring pertanyaan kubur, megfungsing ahli sholat mesti bisa jawab. Senajan siki diapalna, ya kadang-kadang orang bisa jawab. Siki diapalakan benih tidak kena pertakonan kubur menurut pak kiai oten pinter. Soalnya berulang tapi ada penjawa banget. Pertanyaan tuh belum ternam Sijidakuri man buka Sopo pangeranmu Yang kedua, man nabiyuka Sopo nabimu Madinuka apa agamamu Ma imamuka apa panutanmu Ma qiblatuka Apa qiblatmu Jurus ma ikhwanuka Sapa dulur-dulur 6 itu kan bisa jawab. Yang pertama Jawab pangeranku Allah yang kedua nabiku nabi Muhammad nabi nabi kulo yang ketiga Islam agama kulo kalau bapak Quran panutan kulo yang kelima Bayatullah, kiblat kulo yang mukmin setudur kulo ini pun enam apal banten banten apal lagi aja nom ya lorobe ini diapal diapalan nembay nang dunia angel apa maning besok tapi kalau kita rajin sholat, aktif sholat, insya Allah mesti bisa jawab. Karena apa? Di dalam sholat ada doa ikhtidah. Ini wajah tuh wajah iya lilladzi samawati Sesungguhnya aku, wajah menghadapkan hatiku. Lilladzi fathoros samawati Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Nek nyongkaru lagi ngomong aku ngadepakan ngadepakan berarti apa pada burine ngadepakan sinten jadi nyipta langit bumi sinten gusial baginya kalau mereka sholat ke ini wajah tu kayak agi dialog kalau gusi Allah ketika dialog ya aku ngerti besok mulanya insya Allah nih sholat terajin terajin sholat sholat sholat nihku dan dinamakan ini wajah tu ini akan muncul ketika kita ditanya oleh malaikat Mungkar, nangkir, inilah yang akan membantu kita, membantu menjawab. Karena anak saya ngomong, nah kayu pelong, besok kan dibarengi kayu yimeki. <gur> mati ditalkin, kok diwarai ya? Tenang, baya, <gur> di bocoran, ya, bap ya. bang, ben anak <gur> kayu yimeki, kan sudi diwarai. Oh, di bayi bocoran bapak-bapak ya. Bapak, bang, kita bikin bandanya bikin bebas kelala, apa besok nanggaring? Ngedelak kayu yime, gajahnya pak kayu yime, anak kayu yime orangnya. Orang nanak ya maka karye mungkin jadi incer incernamu karena gitu, tukang bocor rasa soal jadi solin. Neki insya Allah ya, kita sholat, apalagi ditambah maning sholat ya karol Pak banyak orang bisa sholat tapi nek orang bisa sholat tapi missing paling panek solusinya jelas diterima niku derek jamak jama. jama itu musolanya juga sama kan dengan berarti melu jamaah. Alhamdulillah besok sholat. Yang sholat jamaah jelas diterima, terima gusi, Allah. Dan yang paling penting jika orang usah mikir nyong solat diterima atau orang diterima. Orang usah mikir diterima orang diterima. Burung lakonnya ibu burung diterima apa orang? Nyungar sholat tapi khawatir bahwa orang diterima sholatnya. Iya. <laughs> <maksudho> <tuh> <tuh> yeah. Wah, disurah bisa mikir yang diterima apa ora solatnya sim penting dilakon, dilakoni urusan diterima arno itu urusannya gusti. Allah. Apa yang nak tunggu? Apa orang nak patung anora bisa semelukiya ini revisan, disit? Ima takbir melu takbir, ima nungging melu nungging, ima me melu, njeengking. Malu... Bismillah, bismillah, bismillah, koma lagi ini bisena bismillah. bismillah boten kenapa-napa Gusti Allah Maha mengetahui ngerti apa yang ada di hati kita nyong salat urung bisa bismillahirrahmanirrahim niat salat zuhur makmum Allahu akbar sah nggih usul niat ingun salat fardu zuhur mbek penat niate salat itu telu tok sing wajib niat ingsun salat fardu zuhur fardu asar maghrib isya lan setu asal telu niku sing ati ora kudu arab yung Ura bisa arah bisa jawab baik, niat ingsun, sholat tertutuhur, makmum, Allahu akbar Enak ya? Enak apa ngel? Kepenak, Gustalo itu maha kepenakan Gustalo itu urat tahu angel angelan kalau menungsa Apa sih angel ngel-ngelan Gustalo? Kau bilang, nyong sholat ya ora domai Ura sholat, sholat ya ora dibayar Ura sholat ya ora di domai Dia tahu urat sholat domai dengan Gustalo Seperana-seperannya tahu Kepenak, mbok. Turmawi Gus mesti awal rezeki mbok. Ya, yeah. ya. Yeah. Gus Salo awal rezeki rika rika tau tahu sih nguramangan seminggu. <laughs> Nikuk sing awe sinton, gusi. Ora pandang bulu Gus Salo. Pong salat ya diwir rezeki. Sing ora salat ya diwir rezek. Diwir rezeki. Kadang-kadang anak masing-canggai menjelak rukak, ngeling ngomong. Sana salat baik kayak subuh. Sholat juga orang kan canggak menyeluk kotak jadinya apa sholat gue sih bu nonton konten tuh gue kulut es utama nih gue, gue harus sholat mana sholat bayi suki, sholat bayi suki suku orang jadinya nggak dibalik kuting, nggak dibalik jadi saya bu singgut dunia suki, kok masih nggak pernah tahu sebab aku gue enteng gue ngeliat dunia tanggal singgus buat rajin sholat ya member bahwa kalau gue sholat jam lima sedina kelong sebab tunggu sholat sing ora ora deh long belas kok kena apa pada bayora suki ya <laughs> mending sing di mending sing ora suki gelem sol sol isu ki orang melarat malah ora sholat sholat tak nah lanjut nah, lagi niki bagai niki sing penting niku kita taat datang Allah Subhanahu ketaatan apa, biswayai sholat kita nyalakuni sholat, orang usah mikir apik, ora apik diterima orang terima ketaatan itulah yang nantinya akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab kenapa? sebab sholat tenyong nyongkara rika, ya orang pantas pantas suara kira-kira, buatan patut, buatan Allahu Akbar Lisan nih ngucap ini wajah tuh wajih ya lillahi wal alba. Jebulan nih pikiran nih bunang nih. Gini buk biasa katanya <sfrenät> ku malah nasih kelibat bahasan bahwa kabirohalham dillallah ikhtiarohalsumahan allah ibukratawasila. Alhamdulillah kabirohalhamdulillallah jurubil alamin. Allahumma ya rohimalikomitik. Malah kelibat izinnya malah turin. Karena gini soal turin lagi kabiroh. <elbow> Ya, dan <tuk tangan> <tuk tangan> artinya apa? Bapak artinya kita itu sementing taat datang gusi Allah. Sebagaimana apik ora, apiknya solat ibadah kita, berujur saran yang warwika urusannya gusi Allah. Terus yakin kadang-kadang yang urus saya Wong Mungkin saking mungkin kepengen aku sume gula ya. tak beri mengatakan tidak tidak. Mama gak jadi was-was ya, mololos, kaya-kaya tapi sejati gue joss lah. Padahal gue salah ngerti, pewas was-was ngerti, gue salah orang wasas yang ngerti. Terus Allah lapar gue sih, orang besar gue, nyobain orang laporan gue, asal niatnya gue zuhur, niat zuhur ya gue sih, pasti sih bener, gitu loh. Teguh, ketutup kamu. iya menurut saya begini, begitu anu beda yang setan lagi ngeliti kirika, jadi beberapa yang waswas seolah-olah menakuki seolah-olah main banget kusuk terus buar juga para bapak ibu saudara hormati, isi penting kita ada ketakatan datang Allah Subhanahu taala. Kemudian bapak ibu saudara hormati melalui ajaran-ajaran, tapi tetap harus kita tahu siapa yang harus kita ikuti. Islam awal tujuh rakaan pecah dari kita pak dihitungkuluh teluh salasin wa sabaina firkotan karena dihitungkuluh teluh pabeh rusak meraka kejulisisi siapa maana ma'ana'alehi wa as'hadi waya konga sing ngelakoni <coughs> sing aku ngelakoni dilakoni sing sahabat-sahabat ngelakoni mela ngelakoni disebut apa ahlu sunnah wal jamaah ini nyewun sewu ulun dua kenalan niku Islamnya jadi Islam nasionalis, hebat loh. Udusan musantara apa kajit? Islam nasionalis. Jadi anggar seminggu boleh salah subuh sing ping lima kunut sing lorok orang. Dari KNU, loh, aku tahu? Ya KNU-nya sebetta persen. Gua nang itu persenan persen, masih keprivat. Wahana KNU persen, nanti in. ini. <imah> ini nyata temenan nih, jenteman nih. Jadi <imah> naksir satu minggu orang kunut tak. Nih, jadi nengkana kunut. Jadi anak-anak dulu, anak nu-nya, anak sing NU, NU, tuh, itu nu-nya, sing sangat berbahaya ya. Iya. Apalagi anggaran aku ngomong, "Nyong Islam sing penting Islam, orang nu-nua Islam ya Islam." Ini sih gampang kecolong, belum dikawal, kenapa nih Selong. "Shalom." Berarti eh, kayak vong ngomong, "Ngamalia eh, ayah entu." Ning ngomong nyor, NU, NU, an, berniq, nyong orang nu-nua, sing penting yang asli sunnah wal jamaah. Ini hati-hati, bakal diselong. Sebab sih celongan anaknya bukan tadi, kau abeng ngincer-ngincer-ngincer NU isin kira-kira bisa diselon. Mulan kita harus mengikuti apa bisa wadil kelompok yang terbesar. Nah Gotul, ulama. Jadi si genah, mereka jika zaman ini mau ngomong NU isin ya udah kebangetan, ketinggalan zaman mereka lah. Iya, zaman sih ngomong NU kok isin, ketinggalan zaman. Mau sih ke NU, bingaku. NU sedikit, waduh NU mengaku NU memang dan di kepentingan apa sih Nang Dukur, saya masih Nang Dukur banyak orang-orang NU, sehingga kepentingan itu digunakan Al-Qurdu NU dan Nang Dukun NU apalagi jenis alamaliah, amaliyah kita nafadul ulama, ya sudah selang saya nafadul ulama, ikut para kiai kiai nafadul ulama yang berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah selamat sedikit ahlus sunnah wal jamaah jenengan mengerti nengerti nengerti ada kadang, kadang salah pengertian, Ahlus Sunnah kira wong si seneng lakoni kesun sunatan. Wal jamaah nek salaté selalu berjam berjamaah. Kados niku napa? Alasé kados niku, Sunnah ya seneng lakoni sunat, seneng Kamis, salah go beliau banget dilakoni taro salat jamaah. Kuwi Ahlus Sunnah wal jamaah. Sanes niku ahlus sunnah wal jamaah itu ngerti kena kanjeng Nabi alaikum bisunnatih wa sunnatil hulafa irrasyidin al-mahdiyin waddu alaiha bin nawajid ketaplah kamu berbagainlah kepada sunat sunnahku sunnah niku perbuatan dan ucapanan kanjeng Nabi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu namanya sunnah ras Rasul mulai sunnah hadis pada cara caranya hadis anak sunnah bisa memawon itu dibagi tiga ada sunnah kauliah sunnah kauliah itu hadisnya ke Nabi tapi kanjeng nabi melarang atau perintah atau menganjurkan dengan ucapan ini pun namanya sunnah kaul kauliah yang kedua ada sunnah fitlia kanjeng nabi membatalkan jika tapi kanjeng nabi melakukannya sahabat perlu oh kanjeng nabi terus mengikuti ini namanya sunnah fitlia yang ketiga sunnah takdiriah, ketetapan kanjeng nabi yang paling banyak kanjeng nabi nih, sing paling kepenak para sahabat ngelakuni sesuatu hal perbuatan kanjeng nabi orang larang setuju ini pun namanya sunnah takri liya. contohnya bin kata orang orang lah ya Sing paling kepenak sunnah lihat kanjeng nabi nyuruh perintah ini perintah aring umate kon sesuatu hal umpamane eh eee... Napa Man Kana yukminu billahi wal yukmin akhir Fal yukrim jarroh Sopo wongasih iman maring Kana ku lan dina akhir Maka muliakanlah tanggamu wa iman maring ku Iman araba nadina kemat Muliakan tanggamu Dan nabi merentah niku kujungnya taul kaulia tapi kanjeng Nabi ada yang tidak mengucapkan Tapi nglakoni langsung kanjeng Nabi Contohnya Solatlah kamu sebagaimana kau melihat aku solat. Tata cara kanjeng Nabi bagaimana ketika solat sohabat pada peruh Niru sholatnya kanjeng Nabi Itu fikliah Yang ketiga sunnah takdiriah Kanjeng Nabi botong lampai tapi setuju membolehkan Dulu ada sahabat jalan karo Kanjeng Nabi, di tengah jalan niku nemu khayawan dob namanya. Dob niku aja salah paham ya. Dob niku bukan menyawak. Sangat berbeda. Saya tidak pernah nge-mec wujud dob. Dob niku ya hanya mirip dengan menyawak mirip saja. Di wujudnya manjang coklat, manjang merah. buatan panjang kayak menyawak. Mangane udud bangsane batang karo titik cilik. mangane dia hasarat, gemetan, jangkrik, semut ngering nangring bebatuan, ngermi, ngedase mirip kaya ngedaspora, orang kaya kaya kan orang kayak banyak. Niku ngering dob di mana nih menyewa orang pada, naik anggerin geleng nang munjid, diangkat ke kamus gambarnya mirip, tapi itu bukan dob namanya. Nah, nemu kawan dob di sebelah, diolah, di dahar sahabat terus orang sing laporkan jenadi, niku mau kulon udah mak dob, aja terus tersembunyi terus terpanggil kurang kan Nabi bukan melarang, anggar haram kan berarti melarang, itu tidak dilarang, oh berarti menunjukkan dilalahnya menunjukkan naik <l> dari dob niku kena di. Indonesia nanti urip sawraurib petengaring meriko padang pasir, bukan niku dob, bukan boleh ngirim aneh dob niku menyawak, itu salah besar, taruh pulot, boleh kianikulombah, bisa niku tau mana nih dob niku menyawak, dob yang maksudnya hayaban dob, di mana nikel inilah itu namanya Sunnah Takri Ria satu lagi Sunnah Takri Ria kan Nabi berjalan sama sohabat Dilalah tengah-tengah jalan itu kehabisan bekal mampir nang sedar dulu sun jeluk subuhan orang nasi gila minyukui ngomong nasi itu subuhan yang senang epol dilalah. ini kepala kampungin itu ditutup kaljengking atau dintup hewan sing berbisa lah jadi misuwe dikambangnya orang mari-mari akhirnya ada utusan di rombongan ini, apa ada yang bisa Anda batin? Si bisa nambah nih, kepala kampung pun dikit, kurung mari-mari tertentu hewan Terus, kepala kan muku, ini, kuru, mari -mari, terus nah, sahabat itu ada si nambah nih, diwacakan Fateh Begitu, tapi tapi, tapi ini pemarin nyong suhu ya, tapi dia nisu ya, tenang. Gue yang diwacakan di sepuluh hari banyu banyak. Gue nanti dilalah kesana, gue salat, langsung mari. Saking bungai langsung sembelihnya Waduh diundang kafe para sahabat Niku kalo kalo anak apa sih kie kanjeng nabi itu Anak apa niki Nung sebu nabi Niki kulau pau buat termasuk kalian jenengan Kulau niku pau Keuatan sing kepala niki sakit, Langsung gulau rukyah <laughs> Rukyah Rukyah niku siatin apa Rukyah kini sebul didoni rukyah Suku kejennya serukyah si Disebul Ini ada saudara-saudara kita naik ngomong di jalung sab sebulu rauli enggak boleh itu bidna itu enggak boleh rukyah uli uli bedanya apa blog <laughs> rukyah harus sebulan rukyah itu sebulu ada bala tidak bani dengan disubuk nah, subuk kan orang uli tapi rukyah uli kan nggak pula ya tahlilan orang uli uli apa doa bersama itu ada ziarah itu musyrik tapi apa wisata religi kan mas kan kalau kalau dulu ya nah, lah Niki kanjeng Nabi kancing napi terkadang kalau masukan fatihah kanji nabi ngunang bani sebut di suhu pulau peripun ini ya wissara papa aku ngajak lah ya. kanji nabi cukup apa yang jaluk deng likeh orang jaluk dagingnya yang ngeri jadi pimpinan jaluk apa kira kira-kira lho kemandangnya ini kan nabi gak seperti itu ya wissara papa aku dibai-bai deng likeh ini rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, angel bok ini ini namanya sunat takrih oh sampai seperti ini akeh kiai kiyai nyunseh mumbah kiai kenapa niki anaknya -anak kula cek sumung nyebun sawah belak cekal banyu benes ini, ini. Nah, wacahkan dongak, wacah put'an mungkin yang paling gimana fatihah sebab bapak al-fatihah itu lima muriat lalu fatihah itu kenanggu apa banyu wacah nah, Serbaguna itu fatihah yang paling banyak. jenang anaknya -anak sumung didawakan fatihah hush, insyaallah mari luk, selamat mari gusti. Allah bisa menunggu Fatiha Bojur Rika gimana? Purik Fatiha Insya Allah Ngasuk ngetet mani Niki lah Niki sunnah namanya Tiga Paulia, Fi'ilya dan Takriria Niki sunah kanjin Nabi Kita ikuti apa yang Rasulullah kerjakan kita ikuti Tapi persenai kanjin Nabi Nanti setelah saya tidak ada Maka ikutulah sunnah-sunnahnya sahabat-sahabatku yaitu Khulafa Ur Roshidin sing sekawan utamanya Abu Bakar Assyidnik Umar bin Khotob Usman bin Affan Ali bin Abi Talib ini namanya Khalifah setelah itu pisoran anak Khalifah asli mani pun buat nonton teman an anggar sikian wong gulai tempat ini jadi Khalifah khilafah khilafah ini tidak membaca sejarah tidak tahu tentang Khalifah Khalifah aslih itu masa kekhalifahan ini kanjeng Nabi sekitar pulang lebih 30 tahun 30 tahun Abu Bakar as-shiddiq 2 tahun Umar bin Khattab 10 tahun Om bin Afan rola tahun itu Ali bin Abi Tolib 6 tahun bintang 30 tahun itulah masa khalifah yang harus jika nasi giga giga giga filafah filafah ya wis ilu baik balik maning-aring sehingga si si anak-anak kan lebih dubrak yang Palestine. Semua hati-hati itu di negara itu filafah itu dubraknya si gak boleh. Hanya jajah dulu di Indonesia diberi kesempatan ingin ngobrak ngobrol indo Indonesia. Ini gak harus hati-hatiin sebenarnya. Sebab apa, politiknya itu berdasarkan menggawa membawa nama-nama agama, negawa agama. Allah sudah ada. Bukan masa Khalifah temenan itu hanya 30 tahun. Ini khalifah. Kita supaya mengikuti contohnya zaman Abu Umar bin Khattab Umar bin Khattab Niku dulu sedurunge Umar bin Khattab Abu Bakar, Anjing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku sholat raweh hanya jamaah dua kali atau tiga kali satu bulan. Jadi orang full, orang full, hanya delapan rakaat dan tiga dua rakaat. Kemudian yang lain kon bubar, kon menyelesaikan di rumahnya masing-masing. Tapi setelah begitu sampai pada Khalifah yang kedua Umar bin Khattab berjalan merasa prihatin uang na masjid, terus mereka udah berdebat balapan, nasi patungkana, patungkana kayak di kompetisi, terus akhirnya. Sahabat Umar ini mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain, memberikan mengajukan usulan bagaimana nak sholat maghribnya jam traweh berjamaah 20 puluh rokaat. Semua sahabat setuju. Sahabat itu enggak mikir-mikir orang bener ya orang bener, Nik, bener nggak ya bener. Semua sahabat setuju. Akhirnya traweh, jamaah semua. Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Kaab kan jatuh imamnya. Niku sebulan full berjamaah sampai sahabat Umar bin Khattab berkomentar, Nikmatil matil bin Atul, hadihi. Dewa pergi aja, sih, macam nik matul bin Atul, saya mau Dan Nikmatil matil bin Atul, hadihi. Atu. Hadi. Seapiknya bidnah ya ini. Inilah bidnah yang terbaik. Nikus sahabat Umar bin Khattab ya bidnah bulan itu, ya bidnah Hasan. Asalah Anggri Sika sing si ngomonglah terawih sing si ngomong gue ngajinya bidnya, sahabat terawih tiga puluh hari full berjamaah itu hasil dari bid. Nah, nabi belum pernah, ini kira di antara sahabat Umar bin Khattab. Kemudian khawatir Umar membuat taklim, taklim itu kalender. Kandilai hijriyah itu kanjung Nabi dulu belum pernah menginformasikan tentang Tenggung gawai hijri, klender hijriah Tapi karena kebutuhan, kemudian sahabat Umar ad-Khattab membuatkan yang diawali dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Mak, maka hijrah sesuai dengan ini. Musalah musulahin al-hijrah, sedikit menyemenceng sedikit, jumlahmu lari tuhan lakuk Ya, cuma Sedikit hijrah, hijrah niku itu lebih ramai banget ya kelompok kelopok hijrah, ganti cadaran, jadi mulai hijrah Yang mau menyebabkan budung, hijrah Sing mau celana dawa dan cedek, jadi hijrah Ini <tuk, mur> pun Hijrah itu ada dua, hijrah makani dan hijrah maknawi Hijrah makani ya goyong lah, meninggalkan satu tempat, pindah ke tempat lain, itu makani Trans, trans tern apa trans vibrasi? urbanisasi ya, transmigrasi, urbanisasi apa mali dan, dan ini hijrah hijrah manawi apa? hijrah manawi itu maunya kelakuan elek apa baik dilakoni jadi pendosa kemudian tobat gusti Allah nikun namanya hijrah makna maknawi sing elek-elek mulai itu sending, itu sending, itu sending, diguang, diguang. mulai itu sedikit orang bisa ke itu sebab itu mulai ditinggalkan, nyong mau newur belum sholat tak nyong tapi bisanya maghrib tok is juara main. mau gilmah sholat kok bisa maghrib hrib tok jamang atas masjid miliki al hijrah is top -tok mulai maghrib tok, jenangnya mulai proses hijrah oh, mau mahrib pan-panak, lah kalau gletak kan jadi isah kan lumayan jadi mahrib karo isah wis ulih alhamdulillah dimulai arah mau kapan kira-kira tapi gini ku lepasan gini ku saya puniki para imam-imam masjid imam musola seperti Yoke Mavon, menek nih mamin yang makmum makmume, angger bong makmume sebagai pelajaran dewatannya surat tabarokalal ya yang orang sabihi semaya, mesuk berpemangkat suwen, dia ini tawa, suwen, mesuk cukup ikhlas ina altoena ora apa-apa.